Baiklah para sahabat, selalu dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan dan kabar terbaru di sore hari ini menggunakan. Dia menginfokan untuk warga korohan semuanya Karena vitamin bahagia Sudah kita dapatkan di channel youtube Leslar Entertainment Vlog terbaru persahabat ya Yuk sama-sama support Kasih dukungan Untuk idola kesayangan mudah-mudahan selalu memberikan Karya-karya terbaik dan juga Tim dari Leslar Entertainment Semoga selalu menyukurkan vitamin bahagia Setiap harinya, amin Kita lihat persahabat ya Pasti yang sudah nonton ini Ikut terharu saat udah Lesi kejoram mengungkapkan isi hatinya persahabat ya. sambil menangis meneteskan air mata Lesti kejora mampu membuat kita semua juga yang melihatnya yang menyaksikannya ikut meneteskan air mata masya Allah semoga rumah tangga lesti dan bilar ini selalu langgeng bahagia dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik momen ini pun direpost kembali oleh akun dunia underscore leslar ada kalimat gansung yang dituliskan new vlog, ungkapan isi hati papa bilar dan bunda lesti siapin tisu yang banyak ya besti, karena konten ini mengandung bawang sekilo cus, tonton full videonya di youtube leslar entertainment Tuh, sahabat, ya. siapin bawang sekilo katanya ya masya Allah karena konten ini tentunya membuat kita ikut terharu ikut meneteskan air mata Masya Allah mudah-mudahan persahabat idola kita selalu menjadi orang baik selalu menjadi inspirasi untuk banyak orang dan selanjutnya persahabat Bang Min akan mengingatkan kembali ini info langsung dari Ibu Siwi persahabat yang menegaskan nih bahwa besok bakal ada konser final drawing Piala Dunia Qatar 2022 dan pastinya persahabat idola kesayangan Bunda Lesti Kejora akan ikut hadir Memeriahkan acara konser tersebut Disimak di kalimat ketsen panjang yang dituliskan oleh Ibu Siwi Dua peristiwa besar di dunia Ramadan dan Piala Dunia akan disatukan di malam perayaan Untuk menyambut keduanya dalam euforia dua dunia Ramadan dan Piala Dunia besok malam Jumat 1 April 2022 lah pukul 20.30 waktu Indonesia Barat di Indonesia yang akan dimeriahkan dengan penampilan spesial dari Roma Ovisial dan Ungubet juga akan diramaikan oleh Reza Zakaria, Rara, Lida Selfie, Ajis Gagap juga momen yang ditunggu-tunggu para pecinta sepak bola dunia, live FIFA World Cup Qatar 2022 final draw yang akan dipandu dan diramaikan oleh komentator Bung Muhammad Husna ini, Rendra Sujono, Abi Ramzi, Raffi Nagita, dan juga ada Lestiki Joralo. Wah ada Bunda Abang El yang ditunggu-tunggu juga pastinya kan saksikan momen spektakuler di dunia dalam euforia dua dunia Ramadan dan Piala Dunia besok malam Jumat 1 April 2022 live pukul 20.30 waktu Insya Barat hanya di Indosiar Ini info penting banget ya untuk warga Konoha karena ini langsung diinfokan oleh Ibu Siwi Bunda Lese Kejora, Bundanya Abang El akan hadir memeriahkan acara konsel final Drawing Piala Dunia Qatar 2022 dan sekaligus persahabatnya perayaan menyambut bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan idola kita selalu sehat, selalu bahagia dan apapun yang dilakukan selalu diberikan kemudahan. Dan berikutnya juga bersahabat, Bagaimana akan mengingatkan kembali ya yang sudah menunggu live Konferensi pras launching Product collaboration mini gold bersama Lesnar ini ada perubahan jam. Setainya pukul 15.30 setelah asar, persahabat ya jangan sampai lupa setelah asar akan dimulai live konferensi press bersama Lesnar juga persahabat ya karena idola kesayangan akan memberikan kebahagiaan vitamin luber hari ini. Ini info kita dapatkan dari Dede Prawira yang di kembali oleh akun Leslar ya habis asar, pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Dan berikutnya, bersahabat ada kabar spesial juga yang membahagiakan sekali untuk warga Konoha. Leslar Metaverse, ini mendapatkan dukungan dan support dari Kak Jessica Iskandar Wow, Masya Allah banget ya, terima kasih Untuk ini jedar Semoga lesson metafor semakin To the moon, mendunia go Internasional, pastinya, amin Dan pastinya bersahabat Kita juga masih menunggu kejutan dan Cidukan vitamin terbaru di sore hari ini total stay tune terus channel ini Biar kalian tidak ketinggalan Informasi menarik Terbaru, terupdate, dan terhangat Berikutnya